Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban Pada halaman 124 Bahasa Indonesia kelas 4 <tuh> Baik, soal yang pertama Akan langsung saja kita bacakan Dan kita jawab di slide ini apa itu menabung dan apa manfaatnya? Kita jawab. Jawab. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Manfaat dari menabung yaitu melatih kesabaran, kedisiplinan, dan punya cadangan uang jika dibutuhkan secara tiba-tiba. Soal yang kedua Di mana kita dapat menabung Apa kelebihan dan kekurangan Dari cara menabung yang dilakukan Baik, di sini ada celengan, bank, kooperasi, sekolah Kemudian kita akan menuliskan kelebihan dan kekurangannya Baik, kita akan menuliskan kelebihan kita menabung di celengan Yang kelebihannya adalah Bisa dilakukan bukan sewaktu-waktu sewaktu -waktu, waktu berikutnya kekurangan kita ketika mengabung di calangan adalah uang uang mudah berkurang Ber Kurang, karena mudah diambil. Berikutnya, bank. Kelebihan adalah uang akan lebih aman dan tetap terjaga. Kekurangannya adalah perlu membayar biaya Admin, kooperasi sekolah kelebihannya adalah bisa menyisihkan uang jajan secara langsung. Kemudian untuk kekurangannya adalah mudah kita ambil. Itulah untuk nomor 2. Sekarang kita akan bahas di nomor 3. Menurut kalian bagaimana cara agar tabungan Cepat terkumpul. Selain cara yang disebutkan di dalam teks Ayo Menabung, di atas, adakah cara lain yang terpikir oleh kalian? Baik, kita akan jawab. Membawa bekal ke sekolah sehingga tidak perlu jajan. Menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang. Mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan. Dan menghemat uang kalian, menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang masih berkualitas, bagus, tetapi sudah tidak terpakai lagi. Cara lain menabung yang saya pikirkan adalah sisihkan uang saku lebih dulu dan membuat tabel tabungan harian. Berikutnya, soal nomor empat. Ceritakan pengalaman kalian menabung. Apa tujuan kalian menabung? Apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu? Kita jawab. Dulu saya pernah menabung di sekolah. Tujuan saya menabung untuk membeli tas baru dan sepatu baru. Rencana saya dengan tabungan itu setiap hari menyisihkan uang, saku, dan membawa bekal agar menghemat uang, saku... Setelah terkumpul, saya membelanjakannya. Soal nomor 5. Apa yang biasanya mendorong kalian untuk membeli sesuatu? Kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. Baik, kita diminta untuk memilih jawaban dari A, B, C, dan D ini. Kita boleh memilih lebih dari satu. Baik, apakah karena melihat punya teman, karena ingin saja sepertinya bagus Karena memerlukannya Nah kalau saya sarankan adik-adik Untuk menjawab hanya satu Yaitu karena memerlukannya Yaitu yang C Baik adik-adik Itu saja pembahasan pada halaman 124 ini Saya ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh